Halo sobat Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di video kali ini Abah mau nge-share ke kalian salah satu gambar desain yang pernah Abah buat untuk perpisahan sekolah di suatu sekolah yaitu SMP Islam Al Azhar 36 Bandung 2 tahun silam. Jadi ini gambar lama ya bos, cuma baru Abah share sekarang ini. Kenapa Abah nge-share gambar ini ke kalian? Karena selain ini lagi momennya ya, bulan Juni, bulan musimnya kegiatan perpisahan sekolah, apa juga ngerasa kalau kegiatan perpisahan yang dilaksanakan sama sekolah ini itu salah satu yang bisa dibilang sebagai model perpisahan yang paling ideal. Konsep pacarnya itu kerasa epic banget. Kepanitiaannya juga terasa sangat solid dan terorganisir. Ya, walaupun kepanitiannya masih terdiri dari orang-orang di dalamnya, guru, karyawan, dan beberapa pegawai yang ada di sekolah, tapi karena solid dan loyal, kerasanya kayak event organizer yang pro. Dan pastinya yang paling penting, acaranya itu dari awal sampai akhir berjalan dengan sangat mulus, dengan sangat terorganisir, sangat khidmat, sangat khusyuk, dan yang paling penting, dia mampu memberikan kesan yang positif kepada kelas 9 yang saat itu akan meninggalkan sekolah tersebut. Dan alasan lain yang paling penting kenapa Abah dengan segitu niatnya membuat desain 3D ini hanya untuk sebuah kegiatan perpisahan sekolah, karena menurut Abah ini adalah kegiatan yang bukan sembarangan dan bukan main-main. Bayangin aja sama sobat sekalian. Acara ini digelar di ballroom sebuah hotel, The Papandayan, Bandung yang mana budget untuk sewa venue-nya aja itu kalau nggak salah seingat Abah kalau nggak salah ya itu nggak kurang dari 40 juta sewa sehari Wow untuk ukuran Abah itu budget yang tidak sedikit iya makanya wajar aja sih kalau misalkan pihak sekolah para guru karyawan dan juga seluruh panitia yang ada itu harus memberikan feedback yang sepadan dengan memberikan pelayanan prima dalam kegiatan ini e, karena memang apa yang sudah dikeluarkan oleh orang tua untuk menyelenggarakan acara tersebut memodali acara tersebut itu adalah biaya yang tidak sedikit maka dari itu Abah juga sebagai bagian dari kepanitiaan yang saat itu memegang divisi acara akhirnya ya membuat desain ini Selain biar lebih keren, lebih cool, lebih profesional Abah juga memberikan ini sebagai bentuk pelayanan prima Abah kepada orang tua yang sudah memberikan effort yang luar biasa untuk terselenggaranya acara tersebut. Walaupun cuma sekedar perpisahan kelas 9. Oke, kita langsung aja cekidot ke gambarnya ya sob dan Nanti di akhir akan ada testimoni dari Abah yang jadi kesimpulan dari tayangan ini dan menurut Abah itu adalah bagian yang paling pentingnya Yang menjadi core dari video yang Abah sampaikan ini jadi tonton terus sampai akhir Oke okay? oke seperti biasa pertama kita import dulu filenya dari desain SketchUp yang sudah Abah buat Akhir disana, 2018 Dan inilah tampilan 3D desain perpisahan sekolah atau yang kalau di internal lembaga Galazian itu lebih dikenal sebagai akhirusanah. Ya, sobat sekalian bisa lihat sendiri. Ini desain 3D-nya. Dan mohon maaf kalau misalkan gambar ini memang agak kurang begitu mirip dengan aslinya. Borlum Hotel Depan Pandayan. Jadi ceritanya Abah bikinnya memang cuma semalam. Itu kalau nggak salah, dulu hak 5, Abah dan panitia itu survei lokasi, terus malamnya Abah gambar desain ini, dan besoknya Abah Kudo mempresentasikan gambar ini. Desain ini di depan forum rapat yang dihadiri sama guru, panitia, dan juga orang tua. Setelahnya, itu sisa waktu yang ada digunakan untuk persiapan, jadi apa emang enggak punya waktu yang cukup banyak untuk menggambar desain ini ya akhirnya seginilah adanya oke okay, dan kita seperti biasa akan coba lihat reviewnya di uh, virtual viewer kita launch viewer kita buka di desktop viewer simlab nya dan inilah dia tampilan pertama kita ada di swimming pool kolam renang yang ada di lantai dua di luar borlung pepandai ini di sini ada foto booth yang digunakan oleh seluruh peserta orang tua dan juga tamu undangan untuk berfoto bersama dan bisa dilihat di sini ada dua pintu satu pintu yang ini misalnya ini untuk masuk ikhwan dan yang sebelahnya lagi tuh di ujung sana itu untuk masuk yang akhwat dan di depannya ada meja-meja resepsionis untuk melihat atau mengecek kehadiran dari peserta dan juga tamu undangan Itu untuk tampilan luarnya, kita coba cek sekarang bagaimana tampilan di dalamnya Kita pindahkan avatarnya Oke inilah tampilan dalam di area kegiatan perpisahan atau akhir sana yang dulu tersenggara di SMP tahun 2018 bisa kita cek memang tidak sepresisi aslinya tapi apa bikin eh, rasio jumlah kursi ukuran panggung dan beberapa instrumen lainnya itu sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan dalam acara ini stage-nya bisa kita cek ada berbagai perlengkapan, diantaranya juga ada perlengkapan musik untuk mereka yang memainkan persembahan musik di atas panggung dan kita bisa cek di sini setting kursinya itu setup nya agak unik ya. Jadi di sini setup nya itu selalu setiap line-nya terdiri dari dua kursi hitam di belakang dan satu kursi depannya berjejer dan lain berikutnya juga sama. Jadi ini didesain memang khusus lain dari yang lain. Yang apa juga baru temuin di sini atas ide dari pimpinan atau kepala sekolahnya. Kenapa seperti itu gunanya? Ini untuk acara sungkeman. Jadi kita kearifan lokal kan ada sunda itu punya sungkeman ya. Di sini dipraktikkan jadi lebih memudahkan. Kalau terpisahkan orang tua di belakang, siswa di depan itu susah buat sungkeman. Kalau ini langsung, mereka siswa duduk di kursi putih dan orang tuanya ayah ibunya duduk di kursi yang hitam yang di belakang jadi ketika prosesnya sungkeman mereka tinggal berbalik saja kemudian mereka tinggal menghadap ke orang tuanya lalu bersimpuh di paha kedua orang tuanya dan mengikuti proses sungkeman simple kemudian kita bisa cek lagi ke sebelah mana itu ya ya pokoknya ke sebelah sisi sana yang kuning ini adalah kursi-kursi untuk paduan suara dari anak-anak SMP juga Yang biru itu kursi untuk guru-guru Yang merah ini kursi untuk jam iya atau orang tua Dan yang ungu ini adalah kursi khusus Nah ini yang paling abah salut Karena setiap acara di sekolah ini Harus selalu mengikut tamu-tamu undangan spesial Yaitu Anak-anak dari kalangan yatim piatu di sini dikasih tempat di kursi ungu ini, sebab dalam perspektif mereka anak yatim dan piatu itu akan membawa keberkahan gitu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan ini bisa kita lihat ada hamparan karpet merah dari karpet, yaitu sebagai jalur utama yang mengarah ke panggung. Kemudian di sebelah pinggir panggung ini ada stage khusus atau level khusus dengan dua kursi itu untuk MC dan dua screen di depan itu adalah untuk menayangkan mendisplay kegiatan real-time yang diliput langsung oleh kamera yang meliput kegiatan ini dan begitulah kurang lebih desain 3D yang Abah bikin dan ini diimport ke dalam Simlab sehingga bisa ditampilkan dalam virtual viewernya. So, jadi apa kesimpulannya kira-kira dari tayangan ini? Apakah ini berarti bahwa setiap perpisahan sekolah yang ingin menampilkan kesan yang baik yang positif bagi kelas 9 ataupun angkatan terakhir di sekolah tersebut itu harus dikemas dengan packaging yang mewah dan megah? Jawabannya tentu tidak Konsep seperti tadi itu sebenarnya hanya sebagai alternatif saja Yang sah-sah saja untuk dilakukan bagi pihak-pihak yang memang mampu atau memungkinkan Gak ada salahnya untuk merogoh kocek lebih dalam Demi memberikan kesan yang lebih baik, yang lebih positif untuk anak didiknya di masa akhir sekolahnya kan. Tapi sebenarnya yang menjadi kunci utamanya itu bukan masalah acaranya harus digelar seperti apa kalau menurut Abah nih ya menurut Abah yang jadi kunci utamanya itu sekali lagi bukan masalah bagaimana acara itu dikemas semegah apa semewah apa bukan tapi bagaimana siswa itu bisa mendapatkan kesan yang positif dari apa yang diberikan oleh orang tua oleh guru oleh sekolah dan seluruh stakeholder yang ada sehingga siswa itu bisa merasakan sekali lagi kesan yang positif di akhir masa sekolahnya itu kunci yang paling penting menurut Abah jadi buat pihak-pihak sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang memang tidak memungkinkan untuk menggelar acara dengan kemasan atau dengan packaging seperti tadi ya sebenarnya banyak alternatif lain yang bisa diambil yang penting tidak menghilangkan dan tidak mengurangi kesan yang bisa didapatkan oleh anak di akhir masa sekolahnya tadi apalagi di masa yang rumit seperti saat ini pandemi COVID-19 ini masih belum usai sampai Juni 2020 ini dan akhirnya banyak agenda pendidikan yang harus disesuaikan diset ulang lagi termasuk diantaranya agenda perpisahan sekolah banyak diantaranya yang mencari alternatif lain misalnya melakukan perpisahan virtual ataupun mungkin perpisahan ala kadarnya. Bahkan beberapa sekolah sama sekali menghilangkan kegiatan perpisahan ini. Mereka hanya melakukan formalitas pembagian surat lulusan saja. Tapi sekali lagi kuncinya ada di guru dan di orang tua ya. Bagaimana mereka bisa tetap menjaga spirit anak didiknya supaya bisa tetap terjaga dalam masa-masa yang luar biasa seperti sekarang ini. Wabil khusus buat angkatan 2020. Dimana ada banyak sekali stereotip yang menyerang mereka. Mulai dari angkatan corona, angkatan pandemi, apalagi angkatan cuci gudang, dan lain sebagainya. Ini sedikitnya lumayan bisa menjantuhkan mental angkatan atau lulusan 2020. Dan tugas bagi para guru dan juga para orang tua adalah untuk tetap menguatkan mereka untuk menegaskan pada mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan lulusan yang lainnya. Bahkan mereka adalah lulusan-lulusan yang luar biasa yang sanggup melewati masa-masa kritis seperti ini. Menurut Abah, itu adalah tugas yang paling utama yang harus dimainkan oleh para guru maupun orang tua dalam mendampingi siswa-siswa angkatan atau lulusan 2020 ini dalam menjalani masa-masa akhir sekolahnya. Jelas? Oke, barangkali itu saja untuk video kali ini dari Abah. Terima kasih buat segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kehilafan dari Abah, karena Abah juga manusia. Silahkan kritiknya, sarannya, komentarnya, tulis aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sekali lagi, hatur saya menunggu buat segala perhatiannya. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.